Di kelas ini kan kita memang fokusnya di non coding ya supaya memang kelas ini bisa dipakai, bisa digunakan gitu ya supaya ilmunya juga bisa nyampe ke semua orang walaupun mereka tidak punya skill programming. Gitu. Oke okay, mas, kali ini kan kita mau membuat mau membuat bar chart race. Kira-kira gimana sih cara buatnya? Oke, okay. jadi tadi kita kan udah ngasih tahu ke teman-teman ada tiga hmm. macam visualisasi data animatif hmm. yang kita tahu gitu ya. Yang pertama bar chart race, yeah. yang kedua itu line chart race dan yang ketiga adalah Hans Rosling chart. Gitu kan? Nah, untuk kali ini kan kita fokus ke bar chart race gitu ya. Gimana sih cara bikin bar chart race? Ada dua cara ya. Yang pertama itu ngoding nih. Ngodingnya pakai bahasa apa? Yang pertama bisa pakai JavaScript. Yang kedua bisa pakai uh, Python, bahkan bisa juga pakai R. Dan yang kedua, kita um, tidak menggunakan coding gitu ya. Jadi, hanya sekedar impor data, kemudian di drag and drop, ganti-ganti macam opsi-opsinya gitu, macam kita bikin ini, bikin PowerPoint biasa gitu ya. Ganti-ganti warna, ganti-ganti jenis chart-nya gitu kan, misalkan layout-nya seperti apa. Nah, kita menggunakan Flourish di sini. Flourish. Kita pakai Flourish. Nah. Kemudian, kalau misalkan kita mau bikin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 Bagaikan kalau kita belanja nih, belanja dulu di pasar, kita gitu yang ngumpulin sayurnya gitu atau dagingnya, kita gitu, ngumpulin data dulu nih. Dalam hal ini nanti kita akan pakai data BPS atau Badan Pusat Statistik, okay. ada di websitenya, dan free, dan kita bisa ambil kapan aja. Kemudian yang kedua itu kita membersihkan sama memformat datanya, jadi kita ubah sedemikian sehingga nanti datanya memang nanti bisa difitkan ke flourish. Nah, nanti akan, akan kita tunjukkan gitu gimana. Um, bentuknya. mungkin mm. okay, selanjutnya menganimasikan. Oh, betul banget. Itu nanti tugasmu kan ya. Oke. Okay. <laughs> Lalu? Lalu uh, ada melakukan screen recording. Mm. Nanti teman-teman akan melakukan screen record uh, hasil pembuatan datanya di mm. Prolis menggunakan software PowerPoint. Kemudian selanjutnya kita bisa publikasikan hasilnya ke media sosial teman-teman sekalian. Ya, media sosialnya apa aja yang biasanya kalian ini apa? Yang populer gitu. Kira-kira apa aja sih? Mungkin Instagram. teman-teman oh, yeah. pasti punya Instagram. Belum tentu sih. Oke, oh, gitu ya. oke. Okay. <laughs> Mungkin gak semua. Nggak semua. Mungkin Tapi yang profesional, profesional kali kali ya. Yang yang LinkedIn. LinkedIn. Ya, Instagram atau LinkedIn. Oh. Jadi ini berkaitan juga nanti ke size-nya gitu ya, size yeah. videonya Benar. supaya nanti kita juga bisa pas gitu. Uh, mempublikasikan videonya agar lebih uh, apa fit gitu ke sosial media itu ya yeah. <SILENCIO>